Hai guys assalamualaikum ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Bahaya minuman soda untuk kesuburan wanita Siapa nih di antara kalian yang suka banget konsumsi minuman soda apalagi buat kalian yang sedang ngejalanin program kehamilan ataupun gak kunjung hamil Nah sekarang aku bakal kasih tahu kalian faktanya bahwa konsumsi minuman soda itu mempengaruhi kesuburan bagi para perempuan maupun pria sebenarnya minuman soda itu enak banget ya guys dan sangat menyegarkan sekali, tapi sayangnya itu enggak sehat buat kita yang sedang ngejalanin program kehamilan ataupun perempuan-perempuan yang pengen banget untuk mendapatkan kesuburan supaya dapat keturunan. Oke, kita langsung aja ke penelitiannya. Di sini aku bakal bacain ya, guys. Ini itu salah satu penelitian yang baru aja di dalam jurnal Epidemiologi. Nah, Minuman soda itu sebanyak 11 atau lebih memiliki dengan penurunan fertilitas atau kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Penelitian ini sendiri, guys, oleh Boston University of Public Health. Nah, selama 12 bulan, nah mereka di sini melakukan penelitian selama 12 bulan bersama 3.828 peserta wanita usia 21 sampai 45 tahun dan pasangan mereka. Selama penelitian tersebut, para peneliti itu mengumpulkan riwayat medis para peserta peneliti tersebut dari pola hidup, pola makan, serta ada beberapa macam kebiasaan kebiasaan mereka yang ada di. Kuesioner serta ada beberapa kuesioner yang harus mereka isi selama dua bulan sekali. Nah intinya hasil dari penelitian tersebut mereka menemukan bahwa minuman soda itu bisa menurunkan atau memiliki kaitan erat dengan menurunnya peluang pembuahan atau proses punya sel sperma dengan sel telur dalam tubuh wanita sehingga untuk menjadi cikal bakal kehamilan. Nah dari hasil penelitian tersebut wanita yang minum satu gelas soda setiap hari punya Peluang hamil sekitar 25 saja lebih kecil dibandingkan dengan wanita yang tidak mengkonsumsi soda sama sekali. Nah, untuk pria yang sendiri, kalau misalnya satu hari itu satu gelas soda dan peluang untuk keberhasilan pembuahannya itu hanya 33 persen saja. Nah, di sini Boston University kagus dosen di bidang epidemiologi ini, teman-teman, mengatakan bahwa ditemukannya hubungan positif antara kebiasaan minum soda dengan kesuburan maupun pria ataupun wanita. Oke okay, apa hubungannya soda dengan kesuburan Nah untuk hubungannya sendiri teman-teman ternyata soda itu dibuat dari zat kimia yang dapat mempengaruhi sitoplasma atau sel telur yang dihasilkan olarium Untuk zat ini sendiri dia itu bisa mempengaruhi kualitas dari sel sperma dan sel telur sehingga bisa mempengaruhi penurunannya peluang hamil bagi pria maupun wanita Untuk kebiasaan minum soda ini sendiri teman-teman itu tuh bisa mempengaruhi kualitas dari embrio. Mengganggu dari kualitas embrio sehingga tidak terjadinya pembuahan atau embrionya itu rusak gitu loh guys. Jadi nggak berkembang. Nah, itu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga aja video yang bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube ini supaya semakin berkembang karena di sini aku ngebahas tentang seputar program kehamilan, pengalaman-pengalaman, tips-tips dan hal-hal yang berhubungan dengan program kehamilan, kesuburan, wanita, dan pria. So, dukung terus channel youtube ini. Jangan lupa klik tombol lonceng dan tombol subscribe di sampingnya. Supaya kalian tahu kapan aku upload video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye!